Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Pasti warga Konoha merinding banget persahabat Ketika tentunya menyaksikan Teaser kedua lagu insan biasa Single barunya Bunda Lesti Masya Allah Semakin dekat dengan tanggal 15 Maret nih persahabat ya Pasti makin memang gak sabar banget kita semuanya Menyambut, menantikan, menyaksikan Single terbaru Lesti Kejora yang berjudul insan biasa Mudah-mudahan persahabat Tentunya single baru Bunda Lesti bisa trending dan booming di mana-mana Cuman lirik seuprit persahabat ya Dan tentunya mendengar suara emasnya Bunda Lesti Liriknya luar biasa persahabat Membuat kita pasnya merinding sekali Mudah-mudahan Bunda Lesti terus berkarya Dan memberikan karya-karya terbaiknya Kita simak juga kalimat caption yang ditulis langsung oleh admin Trinian Entertainment. Semakin dekat dengan tanggal 15 Maret, pasti makin gak sabar Menyambut single terbaru Lesti Kejora yang berjudul Insan Biasa Nantikan Insan Biasa 15 Maret 2023 di Youtube channel 3D Entertainment Tuh persahabat, bismillah Mudah-mudahan trending, mudah-mudahan booming Dan pastinya juga persahabat Warga Konoha siap untuk selalu mendukung karya-karya idola kita. Begitu banyak sahabat tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari Kolasti Story, Bismillah, Berkah Barokah, Gak Sabar, Nunggu Tanggal 15. Ada juga tanggapan dari Alia Formosa Girl mengatakan, Kok nangis ya, Beb? Baru secuil, katanya itu perselahabat. Baru secuil, baru seuptrit mendengarkan lirik dan mendengarkan suara emasnya Buda Lesti warga Konoha dibikin menangis Masya Allah makin gak sabar persahabat ya tetap support, tetap kompak dan tetap solid untuk kita semuanya dukung penuh karya terbaik Lesti Kejora selanjutnya persahabat simak juga cidukan vitamin terbaru yang kita diterapatkan, ini Masya Allah banget nih BBL persahabat ya. lagi belajar nyanyi Makin pinter, makin saleh, makin ganteng, makin aktif per sahabat Yaduh malu-malu tuh belajarnya nyanyi, malu-malu nih abang L Memang idola kesayangan kita selalu saja bikin happy Makin pinter banget per dia diajak tepuk tangan Tentunya BPL pun mengikuti Ini luar biasa sekali Mudah-mudahan sehat terus untuk Alfati. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua karena doa-doa terbaik selalu diberikan dari orang-orang baik yang tulus mensupport Leslar family. Kita simak juga persahabat kalimat yang ditulis oleh akun Karosan Kalsiwam Patlar. Masya Allah sumpah demi apapun makin ganteng banget nih ini bocah gemoy katanya tuh. Hingga komentar memang juga banyak diberikan. Di antaranya dari akun Kalsi Daslo, mengatakan Masya Allah tumbuhlah jadi anak yang saleh, anak yang bahagia. Anak yang menjadi kebanggaan, Bapak Bunda ya, Muhammad Leslaw Al-Fatih Bilar. Amin. Masya Allah, luar biasa banget bersahabat. Begitu banyak dukungan, begitu banyak doa yang diberikan dari orang-orang yang tulus mensupport Leslar Family. Makin bangga, makin kagum dengan idola kesayangan kita. Untuk berikutnya juga, para sahabat kita lihat di postingan terbarunya Bunda Lesti. Ini bar baru saja memposting foto bareng BBL Nih, para sahabatnya. BBL L lagi digendong oleh Bunda Lesti. Ini saat momen idola kesenangan kita. Ini latihan berkuda. Kita lihat juga slide kedua, dituntun oleh Bunda Lesti. Masya Allah, si kasep si Ganteng selalu bikin bahagia warga Konoha. Masya Allah, tabarok Allah, kata Bunda Lesti. Mudah-mudahan sehat terus, hanya doa terbaik yang selalu kita berikan. Ada juga tanggapan dari Kak Mary bersama ikut berkomentar. Kesayangan semua orang, sehat-sehat kalian ya, amin. Masya Allah banget, kesayangan semuanya. Dan pastinya juga persahabat kita masih menunggu cidu lain hingga kabar terbaru berikutnya di Sareh menjelang Malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Bino cabang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.